Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar syarah Ihyaulimuddin dimana, Dimanapun anda berada Insyaallah kita masuk ke bab yang ketujuh Yaitu tentang akal Kemuliaan akal, hakikat akal, dan bahagian-bahagian akal Tentang kemuliaan akal, ketahuilah bahwa persoalan ini sebetulnya tidak berhajat untuk bersusah payah menjelaskannya. Lebih-lebih lagi, sudah jelas kemuliaan ilmu sebelum dijelaskan kemuliaan akal ini. Akal adalah sumber ilmu, tempat timbul dan sendi ilmu. Ilmu itu berlaku dari akal, sebagaimana berlakunya buah-buahan dari pohon kayu, sinar dari matahari, dan penglihatan dari mata. Bagaimanakah akal itu tidak mulia sedangkan dia adalah jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Atau bagaimanakah diragukan tentang kemuliaan akal itu sedangkan hewan dalam kepicikan tamyesnya, Sifat hewan dapat membedakan sesuatu merasa kecut terhadap akal Sehingga seekor hewan yang bertubuh besar berkeberanian luar biasa dan bertenaga kuat Apabila melihat rupa manusia lalu merasa kecut dan takut Karena dirasakannya manusia itu akan menggagahinya Karena keistimewaannya peroleh helah dan daya upaya Dari itulah bersabda Nabi SAW As-Syeikhun fi qawmihi ken nabiyi fi ummatihi Seorang syekh atau kepala pada kaumnya adalah seperti nabi pada umatnya Tidaklah yang demikian karena syekh itu banyak hartanya, besar tubuhnya dan lebih kekuatannya. Tetapi adalah karena lebih pengalamannya sebagai hasil dari akalnya. Karena itulah anda melihat orang Turki, orang Kurdi, orang Arab yang bodoh dan orang-orang lain meskipun tingkatannya mendekati dengan hewan adalah dengan tabiatnya memuliakan syekh-syekhnya. Dari itu ketika kebanyakan orang-orang yang ingkar mau membunuh Rasulullah SAW, maka, tatkala pandangan mereka jatuh pada Nabi SAW dan gemetar mereka dengan sinar wajahnya yang mulia, lalu timbullah ketakutan di hati mereka. Kelihatan kepada mereka suatu yang bersinar gelang-gelang atas keelokan wajahnya dari Unur Kenabian. Meskipun itu adalah suatu kebatinan dalam diri Nabi SAW, sebagian kebatinannya akal, kemuliaan akal itu dapat diketahui dengan mudah hanya maksud kami di sini hendak membentangkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang menyebutkan kemuliaan akal itu. Allah Taala menamakan akal itu dengan nur pada Firman-Nya Allahu nuru s sama wa ciwal Allah pemberi nur bagi langit dan bumi. Bandingan nurnya seperti, seperti satu kurungan pelita Surah Nur ayat 35 dan Allah Taala menamakan ilmu yang diperoleh dari akal itu ruh, wahyu dan hidup. Jadi Allah memberi nama ilmu yang diperoleh dari akal itu dengan tiga. Ada pertama ruh, yang kedua wahyu, yang ketiga adalah hidup. Di surah Asy-Syura ayat 52, "Wa kadzalika awhayna ilaika ruuhan min amrina." Begitulah kami wahyukan kepada engkau Ruh itu dengan perintah kami Kemudian Di surah yang lain Surah Al-An'am 122 Apakah orang-orang yang sudah mati Kemudian kami hidupkan dan kami berikan Kepada cahaya yang terang dengan itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia Dimana Al-Quran menyebutkan nur dan ad-dulmah gelap Maka maksudnya adalah ilmu pengetahuan dan kebodohan Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah dalam 7 tujuh Yukhrijuhum ilan nur Dikeluarkan mereka oleh Tuhan dari kegelapan, kebodohan kepada nur cahaya, ilmu pengetahuan jadi eh, ilmu akal itu diberi nama oleh Allah dengan nur. Ya. Karena akal itulah yang akan menerangi suatu perjalanan hidup manusia. Ya. Ada ada ruh, wahyu dan hidup. Jadi disitu di surah asyura ayat 52 digambarkan ruh ya akal itu ilmu yang terpulai dari akal itu disebut juga ruh, wahyu ya, ruham auhaina ilaika ruham min amrina dan juga hidup, orang yang hidup beda dengan orang yang mati orang yang mendapat cahaya yang terang, beda dengan orang yang berada di dalam kegelapan dan bersabda Nabi Wasallam, wahai manusia, pakailah akal untuk mengenal Tuhanmu. Nasihat menasihatilah dengan menggunakan akal. Niscaya kamu ketahui apa yang diperintahkan kepadamu dan apa yang dilarang. Ketahuilah bahwa akal itu menolong kamu di sisi Tuhanmu. Ketahuilah bahwa orang yang berakal ialah orang yang mentaati Allah. Meskipun mukanya tidak cantik, dirinya hina, kedudukannya rendah dan bentuknya buruk. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mendurhakai Allah Ta'ala Meskipun mukanya cantik, dia orang besar, kedudukan mulia Bentuknya bagus, lancar dan pandai berbicara Buruk dan khinzir, buruk dan khinzir lebih berakal pada sisi Allah Ta'ala Daripada orang yang mendurhakainya Engkau jangan tertipu dengan penghormatan dunia kepadamu Sebab mereka itu termasuk orang yang merugi Jadi untuk mengenal Allah gunakanlah akal kita Nasihat menasihati menggunakan akal Jangan pakai emosi Ya nisya kita akan tahu apa yang diperintah apa yang dilarang Akal itu menolong kamu di sisi Tuhanmu ya. Jadi akal itu orang yang berakal dia akan bisa menolong dirinya di sisi Allah Orang berakal, siapa dia? Oh Yang menta'ati Allah Meskipun fisiknya Tidak cantik, tidak ganteng Ya, kedudukannya Tidak tinggi Dihinakan orang Tapi dia berakal Maka dia adalah yang menta'ati Allah Sebaliknya orang yang Bodoh Yang durhaka pada Allah Ta'ala Tidak menggunakan akalnya Walaupun cantik seperti artis wajahnya, ya seperti aktor gantengnya, bicaranya bagus, lancar, kedudukannya tinggi, mulia, Jabat publik, ya entertain, tapi dikatakan Allah beruk beruk nih monyet dan khinzir, ya lebih berakal dari sisi Allah daripada orang yang mendurhakainya, ya, maka janganlah kau tertipu dengan penghormatan dunia padamu, sebab mendekat termasuk orang yang rugi. Jadi kita jangan tertipu kalau ada orang mau hormat sama kita, hati-hati, ya banyak orang mau hormat itu tujuannya adalah untuk menjilat kita. Kemudian disebut Nabi yang lain, yang mula pertama dijadikan oleh Allah adalah akal, ya. Jadi Allah ciptakan akal pertama kali. Lalu Allah berfirman kepada akal itu, menghadaplah, lalu menghadaplah dia. Lalu Allah berfirman kepada akal, membelakanglah, lalu membelakanglah dia. Kemudian berfirman Allah Taala, demi kemuliaanku dan demi kebesaranku. Tidak aku jadikan suatu makhluk pun yang lebih mulia pada sisiku selain engkau. Dengan engkau aku mengambil, dengan engkau aku memberi, dengan engkau aku memberi pahala, dan dengan engkau aku memberi siksa. Ya. Mulianya akal, sampai Allah berbicara kepada akal, seolah-olah akal itu menghadap kemanapun, Membelakang mana pun ya, Tetaplah Allah itu Lebih mulia ya Di sisi Seluruh apa yang dia ciptakan Dan akal tidak lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun dia merasa Lebih mulia karena diciptakan Pertama Mula pertama Jadi orang yang berakal maka dia akan selamat ya. Tapi orang yang bodoh jahil nah ini. Kalau anda bertanya akal itu Kalau dia sifat arad Maka bagaimanakah dijadikan sebelum tubuh Dan kalau dia zat atau jauhar Maka bagaimana jauhar berdiri sendiri dan tidak berpihak Ketahuilah kiranya bahwa ini sebagian dari ilmu muka mukasyafah Maka tidaklah yang diterangkan ilmu muamalah dan maksud kami sekarang menerangkan ilmu muamalah, ya. Jadi Imam Ghazali ketika ditanya apakah akal itu kalau dia sifat, bagaimanakah dijadikan sebelum tubuh? Kalau dia zat, maka bagaimanakah dia berdiri sendiri dan tidak berpihak? Nah, ini ilmu ilmu kashafat. Sedangkan Imam Ghazali menerangkan tentang ilmu muamalah saja Di bab ini Dari Anas Redalahan bahwa dia menerangkan Suatu rombongan memujikan seorang laki-laki Di sisi Nabi SAW dengan bersangatan sekali Lalu Nabi menegur bagaimana keakal orang itu Dia ada satu kaum memuji-muji orang lain Luar biasa disanjung-sanjung makanya menyanjung-nyanjung manusia tinggi-tinggi itu itu berhati-hati kita ya maka orang tadi menjawab kami menerangkan kepada engkau tentang kesungguhannya pada beribadah dan bermacam-macam kebajikan lainnya dan engkau menanyakan kami tentang akal Maka menjawab nabi, sungguhnya orang bebal itu memperoleh lebih banyak dengan kebodohannya daripada kezaliman orang yang zalim Sesungguhnya pada hari esok terangkatlah hamba Allah itu ke tingkat tinggi pada sisi Tuhannya menurut tingkat akal pikirannya. Dia ada orang berbicara dengan nabi ini tidak berakhlak. Ya. Menandakan rendahnya akal orang itu. Sehingga dia bertanya kepada nabi tanpa berakhlak dia, dia katanya begini. Kami menerangkan kepada Engkau tentang kesungguhannya pada beribadah dan bermacam-macam kebajikannya dan Engkau menanyakan kami tentang akal. Ini pertanyaan kurang ajar nih orang ini, ini rombongan ini. Dia memuji-muji ibadah orang tersebut dan kebajikannya, ya. Dan dia bertanya ulang kepada Nabi, Engkau menanyakan kepada kami tentang akal. Langsung dijabat Rasulullah, sungguhnya orang yang bebal itu, ya bebal, bahlul, ya bego, tolol, memperoleh lebih banyak dengan kebodohannya daripada kezaliman orang yang zalim. Jadi, orang yang zalim dengan kezalimannya itu lebih sedikit, ya lebih sedikit bahayanya daripada orang yang bebal dan lebih banyak kebo kebodohannya maka sungguh pada esok terangkatlah hamba Allah itu ke tingkat tinggi pada sisi Tuhannya menurut tingkat akal pikiran nabi rasulullah mengatakan jangan memberi peringatan kepada kita supaya jangan memuji-muji orang berlebihan seperti zaman sekarang banyak sekali orang memuji Seseorang itu berlebihan. Ya ini kayak anu, habib ini habib anu. Ya, dipuji setinggi langit. Ya, biasa-biasa saja. Ya tidak usah berlebihan gitu. Dari Umar dalam bawah Nabi SAW bersabda, mak ashab rajulun misla fadli aqlin yahdi sahibihi ila huda wa yurudduhu wa imanu 'abdin wa dinuhu hatta yaqmula aqluhu tidak adalah usaha seorang seperti keutamaan akal yang memberi petunjuk kepada yang mempunyai akal itu kepada petunjuk dan menariknya dari jalan yang hina. Tidak sempurna iman seseorang dan tidak beri tegak agamanya seluruh akal itu sempurna. Jadi Umar ini menegaskan takkan sempurna iman orang itu tanpa tegaknya akal itu sempurna. Di sini pentingnya akal. Dalam beragama, orang sekarang banyak pakai emosi daripada akal. Kemudian sabda Nabi yang lain, Inna rojula layudiriku bihusni khulukihi darajatas sa'im. Qa'im. Wala yatimu li rajulin husnu khulukihi hatta yatim ma'akluhu. فَعِنْدَ إِمَانُهُ رَبَّهُ إِبْلِيسَ Seorang akan mengetahui dengan kebagusan budinya Derajat orang yang berpuasa dan menegakkan solat Dan tidaklah sempurna kebagusan budi seorang itu sebelum sempurna akalnya Ketika itu barulah sempurna imannya dia mentaati Tuhannya dan mendurhakai musuhnya, Iblis. Jadi akan sempurna budi ahlak seorang itu ketika dia sempurna akalnya. Ketika akal yang sempurna, maka sempurnalah imannya. Maka agama ini ditegakkan di atas keimanan. Keimanan itu takkan sempurna tanpa akal yang sempurna. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radallahu Anba Nabi wasallam bersabda Tiap-tiap sesuatu itu mempunyai tiang Tiang orang mukmin adalah akalnya Menurut tingkat akalnya Beradalah ibadah Ibadahnya Apakah kamu tidak mendengar perkataan orang, -orang zalim dalam neraka Jikalau dahulu kami mendengar Atau kami berakal Maka tidaklah kami ini menjadi isi api neraka nah. Jadi dari hadis ini kelihatan bahwa sesuatu itu memiliki tiang-tiang orang mukmin. Itu adalah akalnya. Kalau orang mukmin sudah tidak punya akal, ya sudah habis. Makanya, kita sekali lagi jangan memuji-muji orang berlebihan. Itu tidak boleh sampai nabi mengatakan dalam hadis yang tadi saya sebutkan, dari dirawikan dari Ibnul Mahbar dan Termizi. Ya, maka bagaimana keakal orang itu? Hadis dari Anas bin Malik radhiallahu ya. Nabi tidak senang orang itu dipuji berlebihan. -be dari Abu Said al-Khudri Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap sesuatu itu mempunyai tiang. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Dari Umar Dallahu'an, bahwa Umar bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah yang mulia padamu? Maka Tamim menjawab akal. Maka menyambung Umar, benar engkau, aku telah bertanya kepada Rasulullah seperti yang aku tanyakan kepadamu tadi. Maka menjawab Nabi SAW seperti yang kamu jawab. Kemudian bersabda Nabi SAW bahwa aku telah bertanya kepada Jibril AS, apakah yang mulia? Jibril menjawab akal. Jadi di sini pentingnya kita beragama itu menggunakan akal, jangan pakai emosi. Dari Al-Barak bin Azif an di mana Al-Barak berkata, pada satu hari banyaklah persoalan yang diajukan kepada Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, hai manusia tiap-tiap sesuatu itu ada kendaraannya. Dan kendaraan manusia itu akalnya. Yang terbaik dalil dan pengetahuan dan keterangan ialah yang terlebih dari kamu akalnya. Dari Abu Hurairah Hurai menerangkan, tatkala Nabi SAW kembali dari perang Uhud, Lalu mendengar orang banyak bertanya satu sama lain, Si Anu lebih berani dari Si Anu, Si Anu menderita yang tidak menderita orang lain, Dan begitulah seterusnya, Maka menjawab Nabi SAW, Adapun si ini, maka tak adalah pengetahuanmu padanya. Bertanya orang banyak, Mengapa begitu ya Rasulullah? Menjawab Nabi SAW, Mereka itu berperang menurut akal yang dianugerahkan Allah kepadanya, Kemenangan dan niatnya adalah dia sekedar akalnya diberikan akal orang-orang diberikan dari mereka pada tingkat yang bermacam-macam. Maka pada hari kiamat nanti mereka membagi bagian tingkat itu menurut tingkatan niatnya dan akalnya. Ini kita jangan berkomentar orang berjuang begini-begini, ya si. Ini menderita, si ini lebih berani, ya, si ini lebih hebat. Maka Nabi jawab. Ya. Adapun si bulan ini, kata Rasulullah, kamu nggak punya pengetahuan mananya. Maka ditanya orangnya, -orang, mengapa gitu Rasulullah? Mereka berperang menurut akal yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kemenangan dan niatnya adalah sekedar akalnya. Diberikan akal orang-orang yang diberikan dari mereka pada tingkat bermacam-macam. Maka pada hari kiamat nanti mereka membagi-bagikan tingkat itu menurut tingkatan niat dan akal. Dari Al-Baraq bin Azib bahwa Nabi SAW bersabda bersungguh-sungguh para malaikat dan rajin mentaati Allah Ta'ala dengan akal. Dan bersungguh-sungguh orang mukmin dari anak Adam menurut kadar akalnya. Yang paling banyak berbuat amal dengan mentaati Allah ialah mereka yang paling sempurna akalnya. Jadi malaikatnya bersungguh-sungguh Dengan akalnya Kita juga harus bersungguh-sungguh Mentaati Allah dengan akal Dari Aisyah Bawa Nabi bahwa Aisyah mengatakan Aku bertanya Wahai Rasulullah Dengan apakah manusia memperoleh kelebihan di dunia Maka Nabi menjawab dengan akalnya Lalu aku bertanya lagi di akhirat Nabi menjawab dengan akalnya Pertanyaan aku lagi, bukankah mereka dibalas dengan amalnya? Maka Nabi menjawab, Hai Aisyah, adakah mereka itu beramal selain sekitar akal yang dianugerahkan Tuhan kepadanya? Maka menurut kadar akal ini peroleh mereka, begitulah adanya amal mereka. Dan menurut kadar amal itu mereka diberi balasan. Nah, jadi ada hubungan antara akal dengan amal. Orang yang beramal itu beramal berdasarkan akal yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan seperti itulah yang akan dibalas nanti di Yaumil Qiyamah. Dia jelas di sini, Islam itu agama yang tidak mengutamakan syahwat, nafsu. ya, Tapi mengajak untuk berpikir. Ya, berpikir, berdiskusi dengan baik, bukan diskusi seperti, sekedar emosi, menggunakan akal. Dari Ibnu Abbas, Radulohan bawah Ibnu Abbas berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tiap-tiap sesuatu itu punya alat dan berkat berkakas. Dan alat bagi seorang mukmin adalah akalnya. Jadi diumpamakan akal itu seperti alat. Tiap-tiap sesuatu itu mempunyai kendaraan. Dan kendaraan manusia itu adalah akalnya. Lagi-lagi. Kendaraan. Akal itu jadi kendaraan. Dan, dan tiap-tiap sesuatu itu mempunyai tiang, tiang agama itu adalah akalnya, lagi-lagi akal. Tiap-tiap lagi. kaum itu mempunyai tujuan, dan tujuan bagi hamba Allah itu adalah akal. Tiap-tiap kaum itu mempunyai penyeru, dan yang menyerukan orang yang beribadah itu ialah akal. Tiap-tiap saudagar itu mempunyai harta kekayaan, dan harta kekayaan orang yang rajin itu adalah akal. Tiap-tiap keluarga dari suatu rumah tangga itu ada yang membelanjainya, dan membelanjai rumah tangga yang orang-orang sidik yang benar-benar membenarkan agama itu adalah akal. Tiap-tiap runtuh itu ada bangunannya dan bangunan akhirat itu adalah akal. Tiap-tiap manusia itu mempunyai kesudahan dan disandarkan dan diingatkan dan kesudahan bagi sidikin yang disandarkan dan diingatkan adalah akal. Tiap-tiap perjalanan -tiap itu mempunyai rumah kecil tempat berhentian dan rumah kecil tempat berhentian bagi seorang mukmin adalah akal. Ini luar biasa. Hadis. Begitu mulianya ya, akal ini. Ini bab yang menarik sekali, ya. Bab tujuh ini cocokan, pensyarah belum pernah membaca hadis-hadis ini, ya. Dan alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan berikan jalan sehingga pensyarah bisa memahami apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW tentang akal yang disampaikan kepada umat bersabda Nabi SAW orang mukmin yang paling dikasihi Allah adalah orang yang tegak berdiri dalam mentaatinya memberi nasihat kepada hambanya sempurna akalnya dan menasihati dirinya lalu ia dapat melihat yang benar dan mengerjakan amal selama hidupnya Maka ia memperoleh keuntungan Dan mendapatkan kemenangan Bersabda Nabi Wasallam Yang paling sempurna akal diantara kamu Adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala Dan yang paling baik perhatiannya Tentang apa yang disuruh dan dilarang Allah Meskipun sedikit perbuatan amal yang sunnah Jadi yang paling baik Sempurna akalnya Di antara umat Rasulullah Yang paling takut kepada Allah Orang yang takut kepada Allah menunjukkan dia sempurna akal. Ya. Kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dia sudah mengikut perilaku hewan, mengikuti hawa nafsunya. Ini sekarang sangat jarang dibahas tentang akal ini. Ya, Kemuliaan-kemuliaannya sangat jarang sekali. Diangkat tema-tema seperti ini mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kita akan lebih banyak tercerahkan. Ya. Tentang perihal akal ini. Hakikat akal dan bagian-bagian akal. Ketahuilah bahwa berbeda pendapat orang tentang batas akal dan hakikatnya. Kebanyakan mereka melupakan bahwa nama tersebut dipakai kepada bermacam-macam arti. Itulah yang menjadi sebab perbedaan pendapat tadi. Kebenaran yang menyingkap tutup mengenai akal itu ialah bahwa akal adalah suatu nama yang dipakai berserikat kepada empat arti. Sebagaimana umpamanya nama mata dipakai kepada bermacam-macam arti. Dan apa yang berlaku tentang ini mereka tidak wajar dicari untuk semua bahagian satu batas saja. Tapi hendaklah masing-masing bahagian disendirikan menjelaskannya. Yang pertama akal itu adalah suatu sifat yang bedakan manusia dari hewan Dengan akal manusia bersedia untuk menerima berbagai macam ilmu nazari Atau ilmu yang memerlukan pemikiran Dan untuk mengatur usaha-usaha yang pelik yang menghajati kepada pemikiran Akal itulah yang dimaksud oleh Al-Hars bin Asad al-Muhasibi Dimana ia mengatakan tentang batas akal yaitu suatu gharizah Atau tabiat yang disediakan untuk mengetahui macam-macam ilmu nah, Akal itu seolah-olah suatu nur atau cahaya yang dimasukkan ke dalam hati Yang disediakan untuk mengetahui berbagai macam-macam hal Orang yang mengingkari apa yang tersebut di atas Tidak menginsapi lalu mengembalikan akal itu kepada ilmu pengetahuan yang daruri Yang tidak memerlukan pemikiran semata-mata Orang yang melengahkan ilmu pengetahuan dan orang yang tidur Keduanya yang dinamakan berakal melihat kepada adanya garizah serta tak adanya ilmu pengetahuan Sebagaimana hidup adalah suatu gariza Untuk menyediakan tubuh bagi gerakan biasa Dan pengetahuan ke panca indera Maka demikian pulalah akal adalah suatu gariza Untuk menyediakan sebagian hewan Atau manusia Buat memperoleh ilmu pengetahuan nazari Sekiranya boleh disamakan insan yang keledai Tentang gariza dan pengetahuan kepada panca indera maka dapatlah dikatakan bahwa tak adalah perbedaan antara keduanya, selain bahwa Allah Ta'ala menurut adat yang berlaku, menjadikan pada insan itu ilmu, ilmu ketahuan dan tidak dijadikannya pada keledai dan hewan-hewan lain. Yesaya sungguhnya bolehlah disamakan antara keledai dan barang, keras atau jamat kepada kehidupan, dan dikatakan bahwa tak ada perbedaan antara keledai dan barang jamat selain daripada Allah Ta'ala menjadi kepada keledai itu gerakan-gerakan tertentu sepanjang kebiasaan yang berlaku. Kalau diumpamakan kelada itu benda keras yang mati ini saya harus dikatakan bahwa tiap-tiap gerakan yang terlihat padanya Maka Allah Ta'ala kuasa menjadikannya pada yang keras itu menurut tertib pengaturan yang kelihatan Dan sebagaimana harus dikatakan bahwa tak adalah perbedaan bagi benda keras atau jamat mengenai gerakan selain dengan garizah yang tertentu Maka dikatakan bahwa garizah itu hidup Demikianlah jugalah perbedaan insan dengan hewan tentang pengetahui ilmu pengetahuan nazari dengan satu gariza yang disebut akal. Maka akal itu adalah seperti cermin yang berbeda dengan benda-benda lain dalam segi memperlihatkan rupa dan warna dengan satu sifat yang khusus bagi cermin itu yaitu sifat mengkilap. Begitu juga mata yang berbeda dengan dahi tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang ada pada mata yang disediakan untuk melihat Maka hubungan gariza ini kepada ilmu pengetahuan Adalah seperti hubungan mata kepada melihat Hubungan Quran dan syariat Kepada gariza ini Dalam segi pengantarkannya Untuk membuka macam-macam ilmu pengetahuan Adalah seperti hubungan cahaya matahari Kepada melihat Begitulah hendaknya difahami gariza akal ini yang kedua, hakikat akal adalah ilmu pengetahuan yang timbul ke alam wujud pada diri anak kecil yang dapat membedakan tentang kemungkinan barang yang mungkin dan kemustahilan barang yang mustahil. Seperti mengetahui dua lebih banyak dari satu dan orang tidak ada pada dua tempat pada satu waktu. Inilah yang dapat perhatian sungguh-sungguh dari sebagian ulama ilmu kalam yang menerangkan dengan batas akal itu bahwa akal adalah sebagian ilmu daruri atau ilmu yang mudah dan tak memerlukan pemikiran. Sumpah mengetahui tentang kemungkinan barang yang mungkin dan kemustahilan, dan kemustahilan barang yang mustahil. Dan hal itu begitu benar pula. Karena pengetahuan tersebut itu ada dan menamakan akal memang jelas. Yang tidak betul adalah mengingkari Gharizah itu dan mengatakan tidak ada. Yang ada hanyalah pengetahuan belaka. Jadi, gharizah itu ya. garizah itu suatu suatu apa? Dorongan gitu ya, suatu dorongan. Suatu tabiat. Gharizah tabiat. sahabiat itu sudah eh, jadi kebiasaan yang ketiga akal itu adalah pengetah ilmu pengetahuan diperoleh dari pengalaman dengan berlakunya bermacam-macam keadaan maka orang yang telah diperkokoh pemahamannya oleh pengalaman pengalaman dan dicerdaskan, dicerdaskan beberapa aliran maka dikatakan orang itu biasanya berakal, yang tidak bersifat dengan sifat tadi, maka dikatakan orang bodoh, tak berketentuan atau jahil. Inilah macam yang lain dari ilmu pengetahuan yang dimakan akal. Yang keempat, bahwa kekuatan dari gharizah itu berpenghabisan sampai kepada mengetahui akibat dari segala hal dan mencegah hawa nafsu yang mengajak kepada kesenangan yang dekat dan mendukkannya. Jika telah berhasil kekuatan ini, maka orang yang mempunyai kekuatan tersebut dimakan berakal. Di mana majunya dan mundurnya adalah menurut yang dikendaki pertimbangan mengenai akibat-akibatnya tidak menurut hukum hawa nafsu yang dekat itu. Ini juga adalah dari sifat-sifat khas manusia yang membedakan dia dari hewan yang lain. Maka yang pertama di atas tadi adalah asas pokok dan sumber, yang kedua adalah cabang yang lebih dekat kepada yang pertama, yang ketiga adalah cabang lagi yang pertama dan dan kedua karena dengan kekuatan garis dan muda itu dapatlah diambil faedah segala ilmu pengalaman dan yang keempat adalah hasil yang penghabisan yaitu tujuan yang terjauh maka dua yang pertama yang pertama dan kedua adalah dengan karakter tertabian dan dua dengan penghabisan yang ketiga dan keempat adalah dengan diusahakan dari itu rumah adalah ali Sayyidina Ali radallahu an wajah Aku melihat akal itu dua Menurut karakter dan yang didengar Tidak bergunalah yang didengar Apabila yang berkarakter tidak ada Seperti tidaklah berguna matahari Jika cahaya mata itu terlindungi Yang pertama itu ialah yang dimasukkan dengan Nabi Dalam sabdanya Ma khalakallahu azzawajalla Khalqan akrama alaihi minal aql tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala suatu makhluk yang terlebih mulia daripadanya, mulia padanya daripada akal, dan yang penghabisan yaitu dimasukkan dengan sabda Nabi SAW. Bi abwa bilbir, wal anta Jika manusia itu mendekati Tuhannya dengan pintu-pintu kebajikan dan amal soleh. Maka engkau dekatilah Tuhan dengan akalmu. Hadis ini dimaksud dengan sabda Nabi kepada Abu Darda, bertambahlah akalmu supaya engkau bertambah dekat dengan Tuhanmu. Berkata berkata Abu Darda. Demi ibu bapakku ya Rasulullah, bagaimanakah bagiku dengan demikian itu? Menjawab Nabi SAW, jauhilah semua yang diharamkan Allah, tunaikanlah segala yang diwajibkan Allah, maka adalah kamu orang yang berakal. Kerjakanlah segala amal saleh nisya engkau pertama tinggi dan mulia di sisi dunia yang tidak lama ini. Dan engkau memperoleh pada hari akhirat yang akan datang, dari Tuhan Mu'azza wa Jalla akan kedekatan dan kemuliaan. Dari Sa'id bin Al-Musayyab Bahwa Umar bin Ubay bin Ka'ab dan Abu Hurah Redolan Datang kepada Rasulullah Selebihan bertanya Ya Rasulullah Siapakah orang yang terbanyak ilmu di antara manusia? Maka Nabi menjawab orang yang berakal Bertanya mereka itu lagi Siapakah yang berbanyak, terbanyak berbuat ibadah? Maka Nabi menjawab orang yang berakal Bertanya mereka itu lagi Siapakah yang lebih utama daripada manusia? Maka Nabi menjawab orang yang berakal Bertanya anak mereka itu lagi, bukankah orang yang berakal itu Orang yang sempurna kepribadiannya Dan terang Kelancaran lidahnya yang murah tangannya Dan tinggi kedudukannya Maka Nabi menjawab, kalaulah benar itu semua Tentu tidaklah kesenangan hidup dunia Dan akhirat apresi Tuhanmu Teruntuk bagi orang yang bertakwa Maka orang yang berakal lah yang takwa Meskipun di dunia dia hina dan rendah. Jadi begitulah orang yang ditanyakan oleh Rasulullah tadi ya Siapakah yang terbanyak ilmunya? Maka Nabi jawab orang yang berakal. Bersabda Nabi Wasallam pada hadis yang lain Sesungguhnya orang yang berakal itu adalah orang beriman kepada Allah Membenarkan Rasulullah dan berbuat amal taat kepada Allah Serupalah menurut asal bahasanya Maka akal itu dientukan kepada gariza itu Begitu juga menurut pemakainya Dan sesungguhnya ditujukan kepada ilmu pengetahuan Adalah dari segi Bahwa ilmu pengetahuan adalah hasil gariza sebagaimana sesuatu itu dikenal dengan hasilnya maka dikatakanlah ilmu pengetahuan itu adalah takut kepada Tuhan dan orang beriman ulama ialah orang yang takut kepada Tuhan kepada Allah Ta'ala maka takut adalah buah dari ilmu lalu akal adalah sebagai perkataan yang dipinjam dipergunakan bagi lain dari gariza itu tapi maksud di sini tidaklah membahas bahasa yang dimaksudkan Ialah bahwa bahagian keempat itu ada Dan nama akal ditujukan kepada semuanya Dan tak adalah perbedaan pendapat tentang adanya ke semuanya Kecuali mengenai bagian yang pertama yaitu Gharizah Insya Allah kita akan Sambung kembali ya syarah ihya Ulumuddin ini dengan bahasan yang bab ketujuh tentang akal masih ya, Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menjalankan Tugas-tugas kita Perintah-perintah Yang diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua Al-Hakummi Rabbik Fala warahmatullahi wabarakatuh